Nah, di sini ustazah memiliki sebuah lirik lagu Yang berjudul sahabat untuk selamanya Bagaimana bernyanyinya? Nah, ustazah akan bernyanyi sedikit ya Untuk judul lagu ini Oke, kita dengarkan bersama-sama Dan kita tirukan juga bersama-sama ya Satu, dua, tiga Dua tiga kapal berlayar di samudra. Ayo sahabatku, kita bergembira. Bermain, bernyanyi bersama menikmati indahnya dunia. Sahabat untuk selamanya bersama, untuk selamanya dan aku sahabat Untuk selamanya Selama-lamanya Setia Nah seperti itu ya Kalian bisa mencoba Bernyanyi bersama sahabat kalian Di sini Di lirik lagu ini Kita Diajarkan untuk selalu bersama dengan sahabatnya Bermain, belajar, bernyanyi Lalu apalagi coba kalian sebutkan Ketika kalian bersama sahabat kalian Apa saja yang akan kalian lakukan bersamanya Nah, coba renungkan Nanti bisa dijawab Bersama ayah bunda atau juga bersama sahabat kalian, oke. Selanjutnya, kita akan berlatih penjumlahan lagi ya. Di sini, Ustazah memiliki dua gambar. Gambar yang pertama yaitu gambar es krim. Oh, siapa yang di sini suka sama es krim? Nah kita hitung ya bersama-sama yang di kotak pertama jumlah es krimnya ada tiga lalu di kotak yang kedua jumlah es krimnya ada 4 nah kita jumlahkan ya dari tiga ditambah 4 sama dengan berapa ya good job. jawabannya yaitu 7. Oke. Okay. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ada gambar sebuah pulpen. Nah, di kotak yang pertama ada 1 pulpen. Lalu di kotak yang kedua ada 40 poin. Kita jumlahkan. 1 ditambah 4 5. Good job.